Kali sudah aku bermimpi pergi ke tanah suci, terasa sungguh nyata saat ku menatap kapal dan aku terbangun. ke sana berharap dan terus berharap mimpiku akan menjadi nyata izinkan aku ya allah aku ingin pergi ke Mekah sebelum kau ambilnya Tanah suci, ya Allah, mohon kabulkanlah doaku agar bisa. Kali sudah aku bermimpi pergi ke tanah suci berasa sungguh nyata saatku menantang kata dan aku terbang Tanah suci, ya Allah, mohon kabulkanlah doaku agar bisa pergi ke. Mati.